cek noise ya. Ngopi dulu, Bang. Ngopi Ya, jadi gini, Bro. Bro. Guys ya, guys. Guys. Tadinya kita mau bahas KNR tapi gak ada yang nanya Bang, gak ada yang nanya. Kemaklum ya. Hmm. Jadi gabut lah. Kecil. Kita main basara aja. Hah, roda itu. Ya, lah. rodalah. Rodan kupyang. Makasih. ya, hmm. Oke, cimit suide. Ah, kampret <laughs> stik yang ngaco. Ah, ini kambuh ini. <laughs> Banyak kita kambuh. <laughs> Penyakitnya kamu, Bang. Mm. Sip. Sip. Entar yang mainan. Hmm. Nah, ini item pribadi. Nah, ini item pengerti. Ini ya, efek ngeteh. Nah, ini sunat tuh. Jadi, oh. <laughs> jadi efeknya <tuk> uh, spesial lagi. Uh, kalau mati bisa hidup lagi. sekalinya ini, ya. iya. Kalau kesempatan langsung langsung instan live mm. Resurrect instan Resurrect oh Resurrect nih kata kujuk kata pura kojuro kalau ga salah ada mm, item ini nah mana oh, target sama no amun exp nol exp nol kalau exp nol bisa oh oh oke okay, oke okay. ini semangat tuh mana Percuma, Max. <gbg> uh, Lawannya itu. Oda sama Masunaga. <gbg> <laughs> Semalam nanti tas tertinggi di Basara, Masunaga Isa Hiday. Ente, Ibu Dwi Isa Hiday, Honda, Honda tetek, susah itu bang. Kampret aja. Kalau level masih kecil bang ya, <laughs> jangan naik head, kan? jangan dilawan bang, nanti mati. <laughs> kalau anda perlu ya silahkan oh nyambung kan hmm saling ledek asli detail detailnya keren what the, what the fuck Kopi <laughs> iklan cow <laughs> iklan cow iklan <laughs> cow ada season baru kanu jokari oh ah, iya, season 2 season 2, silis ke sebera episode baru berapa episode ya Lalu... gak ngikut sih nanti kalau udah aku lah baru nonton gua. mah hmm. itu akhir iya, eh iya belum perkenalan nih hehehe <laughs> admin wearable, ya ini sama mimin Desanta. oh iya sarken ya guys ya, ya. ya, ya, ya sarken Salken Salken Aku bakal <laughs> Bakal ya roh. Admin Welo sini guys Sama Admin Welo Kalau Admin aku aja ya uh, rumahnya ada di Jawa tengah <laughs> Ini yang deket-deket aja ya. Wah kamu penyakit Wah Wah <laughs> ah, Kamu aja ah, ngaco ya eh. Kalau ada admin aku bahaya. soalnya kawaii. Mantap. Ya ngaco-ngaco sih Kita lagi. Uh. Ya, yeah. lama main berdua, coy. <laughs> Bikin konten gitu. Tapi itu cuma dia yang main. Stiknya hilang, <si> dia ambil anjir. Parah tadinya niat mau main berdua. Stiknya malah hilang <si> satu anjir. <si> Wow. Wow. Nah, jadi seodah kaget itu Ada yang nyerang Mohon pergi Mana ada, udah Naga Tak akan gentar lawan musuh Kan seharusnya Ada <coughs> Ceritanya sebelum ini kan hmm? ada Yang Di tempat mana kan si, si Mitsuru, Akechi. Akechi, disuruh sama Oda buat nyerang daerah mana gitu. Oh. Malah dia oh, <laughs> nyerang gitu malah, kan. Malah lari ke sini iya, malah, malah, malah nyerang ke si Oda gitu. Pengkhianat <laughs> anjir. sumpah. Tapi sebagian orang Jepang malah nyebut si Akechi pahlawan. Pahlawan 13 hari. tiga <laughs> <laughs> 13 hari. Kasihan Kasihan kasih aduh, kampret, sumpah, shogun tiga belas hari, itu, <laughs> <no>. itu shogun <laughs> atau kuota? Nggak genap dua minggu, ganjil jelas. Gimana, oh, pun kaget. Mm -hmm. ih, kampret, ah, itu ya, <laughs> bisa kita ngaji, kok bisa gitu, terbang. <laughs> terbang bang, bang. <laughs> kok bisa gitu aja <laughs> mode replay kah? unlocken mode replay unlocken mode replay <laughs> unlocken lumayan live still muri ranmaru kalau gak salah ditugasin buat evakuasi warga cerita aslinya evakuasi? Hmm. Tapi malah ikutan berjuang sampai mati. Ya dibunuh sama ini nih. <laughs> ah skip, skip, skip. Sampai rakyat sini sudah. Anjir lah. Kalau di YouTube itu. Ah lah. Anjir. Kata-kata itu. Seharusnya tidak diucapin Sorry ya guys. Dia boleh. Nanti dibanned. Dibanned <laughs> anjir. Nanti mimin gak bisa live lagi. Wah. Kesalahan aduh anjir. <laughs> Baru inget, Bu. Aduh, Hihihi. ya, sini. Ini, mereka gak sakit apa aja? Terjun dari atas, bawa gada, segede-gede kapan? Gada, gada segede-gada. Aduh, gada, segede-gada. Gede-gede <laughs> kapan aja? Istilah segede-gaban apa? Coba gaban itu apaan ya gaban itu apaan Coba. yang tahu komen gaban gaban gaban apaan yang tahu komen komen aja ya nanti dibaca kok cuma komen gak tahu gaban apaan mau ikut ikutan ya saya mah istilah istilah itu ikutan ketawa tuh akeh ciri adminnya gak tahu anjing ya banget Malam itu malam-malam dengar lagu kayak gini wah mantap oh iya kalau ada yang ma yang main aope nanti mimin ajak ke mabar aja id-nya tebar di komen kalau ada yang mau itu juga wah wow. muriran baru nohime sama nohime Beda, hmm. anji sombong amat akecik, <laughs> cepatlah mati <laughs> ganggu aja kalian eh dan simpelnya gitulah akecik ngomong gitu simpelnya <laughs> ikut campur aja wow. sama kata. Bagus baru. Tono Hime ngapain di belakang? Nonton aja bang. <laughs> lo telat bangke. <laughs> Anjilah. Sepupu lu udah diabisin. Mas nah, sepupu? Hmm. Nah cowok cewek loh. Hmm? Dia kan baru mulai cowok cewek. Lah. Cowok. Nah detail. Detail tersebut ini, Sengoku uh, Awas Woi Nihime, <laughs> awas Ini Bagus banget ini detail ini Nah Musuh sebenarnya ada di Honoji Keren banget anjir Nyambung banget sama, uh, sama Dari Re-live nya Sejarah aslinya Parah, emang ini game anjir. Banyak secret, banyak hidden detailnya. Secret detail mm -hmm. sama si Sengoku Muso juga. Anjay, sama ngambat gue. pada ada, iklan kok iklan. sih iklan. udah seru lah, ada iklan kok. Nah, kesukaan admin di santan hmm. tidak akan ada yang mengganggu sekarang. Iya, ayo kita mulai pertarungannya. Pesta, pesta dimulai. Ini, hmm. peri, nggak nah, bakal bisa nyerang kalau udah gini. Bicara nih sih, ini nah. siapa ya, lagi? Hmm. Osh, marah dia, uh. Eh, nggak akan bisa peri, bang. lagi, uh, lagi marah. Ini marah gak bisa di peri lah Malah nyangka Kau kecil juga gitu Mantap Kau disa Kau kecil Kejadian aslinya emang sama kebakaran saat penyerangannya detail, detail. musasi anu musasi kasih oh toyatomi toyatomi <laughs> oh iya soal ngatain monyet <laughs> parah emang itu perosting Pro perosting hanel bejelas <laughs> manusia disebut monyet aja weh weh is wow wow dapat item anjir, anjir? baru kah Gila ah, <laughs> Cuma gabut doang dapat item. <laughs> Cuma ngobrol-ngobrol, dapat item lo. Mantap. nggak tahu lo sebelumnya. Ih, sumpah Mimin nggak tahu. Sumpah. Parah, gatau, nah, ini sih ya. <laughs> Mimin pun naik crush ya. Mimin. <laughs> Mena pun, <Seksi marah> pun naik rusak dengerin coba Mena pun naik Rekord tertinggi pun naik rusak 41 detik What? What? Skill monyet memang beda Mana sih? Video sih kalau saya yang Nah Ah ini mah kerjauan nih, ya, stay aja. Yang di Prabu deket. Mina pun naik kerusa. Mina pun naik kerusa. Gak telingaku udah ah. Kerusan, <laughs> telinga mimin dah rusak. Kamu orang. <laughs> Anjilah. Telinga mimin dah rusak. Bukan Mina naik kerusa nah jadi dia cuma punya dua skill tapi yang seleknya bisa ngedemek juga kan iya seleknya kampret aja Eh, uh, ngeludahin uh, diludahin langsung mati keren nah pakai apa lagi anu anti anti api oh ini buat apa anti api <laughs> ini ada api Oh, lawan lawan abah itu ya, abah bawa Si... Oh, si Masuyo, si Hiro Yang banyak kelapa mm -hmm. Nah, itu perlu hmm. Oh, ini, yuk Entahlah, gak bisa bahasanya gue <laughs> Anjir Oke, oh, intinya ini buat Buat nanti sih, ini Karakter Siapa, Bang? Hmm? Karakter semua karakter, Enggak, di khususkan Nah, mimin pengen unlock ini nih, item yang ini, 5, nggak ya, tahu gabut-gabut, mah. Mau aja dapat <laughs> Coba, gak Ini, ini item pribadinya ya, tetap gacha. <laughs> ternyata, ternyata, ternyata, ternyata, ternyata, ini ternyata, si si bocah yang ternyata, yang baru sistem gaca <laughs> tetap gacha ku tanda tanya entah tetap gaca <laughs> kita kita nekat ya kita kurangin darahnya <laughs> segitu anjir <Adilah. laughs> challenge nih nyesot amat nih mentang-mentang <laughs> pro anjir mentang-mentang pakai busa ngudahin dapat demik, <laughs> aduh ah, nikmat kalian suka movie abc <laughs> beli dong <laughs> Duh, ada musuh, wih darahnya keren segitu, Wah, aku gak akan kalah demik sakit cok Hmm. Beraninya kau melawan pasukan Toyotomi. Iya, iya, dong. Aku Musashi samurai paling hebat. Tidak pernah kalah. Hmm. Tidak pernah kalah kan? Ini. Hmm. Hmm. Musashi Keta, itu sasi. Hmm. Asa. Teman-teman Musashi itu siapa? ada ah, Yang dukung di anime apa gitu pernah diliatin gitu kan teman-temannya di pet pet and grand order ada enggak enggak hmm, enggak eh kok itu musasinya cewek gitu <laughs> sana juga bang <laughs> kamu banyak banyak ah. anime seset itu Arthur juga artur juga cewek bang anime itu bang ah parah ya anime ngeselin mana banyak pula serisnya <laughs> Udah banyak ya, ini enggak tahu yang mana yang awal gitu kan, <laughs> dan males <laughs> kalau nontonnya. Kalau banyak gitu, Dasar semunyi, semunyi, eh, semua sengaja orangnya sih, sudah pasti kena. penyakitan. Sembunyi, sembunyi, penyakitan juga. Sugun penyakit kan, kira-kira kece penyakitan penyakit penyakitnya, penyakitannya tadi ya, yang penyakitannya. Penyakitan. <laughs> kontesan ya skil-skilnya banyak yang ngurangin darah yeah. ternyata dia banyak hiritan anjir iya <coughs> gajah abung jembut anjir <laughs> <Aduh. coughs> jembut, keren kain. tuh anjir ambilnya dari mana tuh anjir <coughs> punya jembut segitu nyer keren mimin pengen <coughs> lebat banget anjir jembutnya lebat amat anjir Misasi nah. ah. ik, ikutin pas perang Jidai itu ikut ke mana ya? Yang perang ya? Oh, paling salah ikut. ini sih ya. Salah ikut paksi. Ikut paksi yang? Kalau gak salah ikutnya ke Clan Shimazu. Hmm. Simat yang dipakai si masu no aduh anjir oh mati bro janganlah iya be jemut keluar Kutu binap nafsi <laughs> malah ngaji ini <laughs> ah anjir ah, dia bunco ah, hilang hilang, hilang darahku anjir <laughs> si jembut kalian, uh. oresamu, oh, oresamu oh, tidak akan kalah, lari, aduh banyak banyak pasukan, sudah selesai nyerun tadi, oresamu oh, kagirah, sudah, aduh tak enak hampe, lanjut darah sekarat gitu kan, satu kali pukul hilang di peri doang lo mati lu sini lu aduh aduh mati challenge nya gagal guys <laughs> kumpret mana malam malam gini <laughs> pula <laughs> padahal se mimin sehari hari dengerin lagu yang absurd besar. kayak sleep note <laughs> tapi karena ini udah malam dan juga copyright mimin <laughs> dengerin sleep note Ya, mending kayak gini lah, santai-santai gitu kan. Tidak <laughs> ya, terlalu ribut-ribut amat kan? lah. <laughs> Enaknya ya kayak gini, lagu-lagu malam-malam. Simasinya sih Jadi ya, pokoknya kalah lah kasihan musashi dia. Salah melihat dia. Padahal semua itu kuat. <coughs> tidak pernah kalah dia. dia tapi gak tahu si Mursasi pernah ketemu Honda atau enggaknya sedikit masih sedikit sih setelah yang hmm. ngekejidai itu kan langsung hilang kan? langsung hilang Masih diri kayaknya. kabur atau ngasingkan diri ngasingkan diri lempar jemut oh gak kena ngasingkan diri beberapa tahun Kemudian datang lagi kan Kemudian jadi itu. penulis hmm. Tapi kenapa orang-orang kayak gini jarang nulisin kisah hidupnya kan? Pasti Gak nah, sedikit informasinya Orang-orang hebat-hebat hmm. kayak gini Jangankan musashi ninja aja enggak ada yang bahas ninja terakhir 2020, 2019 kalau ga salah ada yang ngaku ninja terakhir biar eksis aja uh, kan, mm -hmm. bukan terakhir bukan, padahal Yimin juga gak tahu itu ninja terakhir atau bukan, tapi ninja ga akan nunjukin identitasnya atau pertama ninja itu masa modern lo mm -hmm. Nah, pasti ada sih minyak sampai sekarang mungkin aja mm -hmm. bisa bisa jadi oh ya Baka. <laughs> langsung mah langsung mati endus mati ah yakin bang ngudain <laughs> nggak <laughs> pasti banyak daya dia dapat botol <laughs> woi pengganle bunyi gini ngeludah ngeludah bisa Buk sih bisa mematiin orang dengan ludahannya itu mereka bukan mati dia ya? tapi jijik puji <laughs> gong jijik diludahin muji gong habis makan pete soalnya <laughs> oh hebat sekali umikot oh sampai dipuji itu ya? Oh, ini, ini. tadi macet di sini. <laughs> Balas dendam aja, bang. Hmm. Waduh, Awas orang oh, tahu? anjir, pasukan berani mati itu jemot. Wah, bomnya dateng Ih. Ini meledak anjir, pasukan berani mati itu kampret. Dia Jepang memang keren, punya pasukan kayak gitu. Ninja, ninja aduh pasti masih eksis sih sekarang juga ngumpulin informasi gitu kan iya ya pasti, pasti masih ada sampai sekarang kayak asasin gitu kan hmm. ada pasti masih ada sih buat Asasi. ngelindungin informasi informasinya informasi, informasi yang namanya ninja ya sama aja sama mata-mata gak bakal ekspos di publik Ya kalau lu expose ya bakal ketahuan lah <laughs> Itu bu bukan ninja namanya, itu sombong <laughs> Somung, anjir. Bukan ninja, Sombong anjir Jemut, sombong Makan yang jemut mm. oh, Gila damage nya ah, Kok mau pulang hmm. oh, Marah dia Marah dia Langsung oh, kan, nih, anjir. <laughs> Marah dia kalau dikasih jemput langsung mba halkan nih anjir gak logis dia lawak sekali abang ini aduh anjir gila Itu ditusuk anjir ah. dua kali ya guys ya dua kali karena agen disting tapi musuhnya sama toitomi yang gak ada hambainya anjir ngisirin bimbitobi ah iya anjir ada satu yang stay-nya si Puma Kotaro Nah Puma Kotaro masih ninja Ini nih sih Nah Eh Hmm Baru desa kan ini Ini hmm. oh, maka... Kamu tuh takut <laughs> Ini kecil aja Kesalahan ini kali nanti Ya udah kalau ke kesel Padahal Dia gak lama kalau karena dua kali ini, loh ini masih ini wak. padahal nggak pakai item HP up eh, HP-nya udah full 70 ya 70 ribeng ini dibuka aja cuma ngurangi defense. Keren lo musasi. Entitas tertinggi setelah Hona. Oh, itu udah pernah kalah kan, Bang. Waduh. <tongan> Satu. Kita itu ini apa tiga Mosel mana kau nih oh itu itu attack atek heal atek defense attack point heal defense hmm. ini pasti kalau dilepas satu hilang oh enggak ya cuma oh hilang okay. gopet ini ini ngaruh nih <laughs> kayak apa ya? nah ini kalau nggak salah delay hit 1,5 detik lumayan loh <coughs> delay hit mm -hmm. hit musuh atau musuh kita? sih kita player mm -hmm. jadi kalau udah 500 kan ada dapat awakening gratis mm -hmm. ditambah durasinya 1,5 detik Wah, mantap loh lumayan mm -hmm. sih buat yang gratisan langsung <coughs> gratisan <coughs> lumayan 1,5 detik Lama loh itu, lumayan Buat, buat nama hit lagi ke seribu Di seribu ditambah lagi 1,5 detik Ay, Terus <laughs> aja, terus bang <coughs> Mimin bukan punya record 14 ribu kan pakai item itu Curang anjir <laughs> Ya bukan curang kan item Perlengkapan itu bang <laughs> ya. Makanya item penting Mabuk lah kok ngomong sudah aja tadi ngomong sih pada dirinya ngomong sunda aja masih fokus anjir tuh yang bawa gada di flashbang juga masih fokus anjir kuat banget ya kutubi nafsi si bapak itu ada mulut islam mungkin bah sudah mau sudah mulai masuk agamanya sejak jam senjaoku ya senjaoku senjaoku curang lu pakai dia ah ah anjir aku dipotong sama ah dipotong langsung dimatiin myth-nya fuck <tuk> <tuk> kasihan musashi ini rasa itu lo ngomong dialognya belum selesai dan dimatiin myth aduh anjir kasihan banget dia aduh <tuk> ah, pasukan, pasukan pasukan berani, berani mati, mati anjir percuma buka gerbang itu pasukan berani mati kebanyakan pasukan berani mati tuh Juru, juru. jangan main-main oke okay. wah wow, nyer nah itu baru oh, <laughs> makin cepet aja udah <laughs> mau meledak dia udah kebelat mau kenci beser dia tak mau berak gitu kan biasanya kalau mau berak <laughs> Jadi tenaga begini makin.. nambah.. Gitu, gitu. nambah speed biasanya energi langsung full gitu kan dari.. unlimited dari yang sedikit langsung jadi full lagi kalau mau berak gitu kata-kata gitu mau motor juga sama bawa motor pengen berak gitu speednya nambah ini gitu. keselamatan menurun tingkat keselamatan menurun bang kalau bawa motor, langsung gacha aja deh. sampai rumah. Rumah yang mana? Rumah yang mana? Nah, jangan kayak jalan. udah mulai gelap. malam, malam, malam. Mulai subuh. Ya, salah malam. Mau pergi tinggi nih, Padahal lagi main dong. Pokoknya ngaco anjir. Tidak tahu Tretomi ada nih ya Eh dia aja ya Pasukan ya, ya, Tretomi iya. ada nih dia? Hmm. Ada sih kayaknya Dia juga nyewa hmm. Kotaro Puma kan Disewa sama dia hmm. Eh, Bukannya Hoyo tuh. Hoyo uji masa? Hmm, waw, waw. Punya pasukan Hoyo. sendiri sih kalau hmm. di OSC Di... Puma Kotaro disewa sama Hoyo Lu aja gila jembatinya sembaga dapet seperti gitu oh iya ya sama Hojo ya ini Hojo ujung masa, soalnya Ninja bayaran dia mah kotor aku I main tuh, mungkin dia miha ke, ke siapa aja sama Masinaga ada, sama Hojo Hojo juga Hojo juga dibayar aja. sama dia kuma waduh kuda, Ow, <tuk> Kolek gimana tuh seru, jadi si graf, eh si si rumbur, ya, ya, si... alain dong, Ma? alain no. dong, <laughs> itu musuh na. Oh itu si golem mah, uh, golem tadi. Kayaknya itu musasi, musasi lama. Alain ya, pasti pasti, pasti alain, alain, atau, alain atau atau gak ya Jepis gitu kan, mm -hmm. dua senjatanya, kayak kalau sama Inesuke juga. Oh, oh Jepis iya itu Inesuke keren, tapi banyak macet anjing. <laughs> Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Malam gratisan, Bang. Sir, muli, <laughs> muli dong. Apaan sih, kayak juta juga. Eh, ini dia kena jemur tuh makan. Ini jemur, aduh, gak kena. panci si doi Aduh, waw, waw, waw. Senang apa tuh, anjing? Besar, besar. Besar, besar. Tadi monyet Getrim dia makin galak anjir ngamuk dia dikatain monyet. monyet teh sari sari Wah, tinggi ya, monyet, monyet, monyet, <tuk> monyet. Walau gak mati, sekali ya lagi. Heeh, enggak mati, mati, mati, mati, makan nih, mati, mati, mati, dong. Hmm. Monyet, monyet tinggi monyet gede, tiket, nah, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, Coba aja Mungkin ada detail kecil ya, bang? Pasti Mungkin Ada dapet itu <laughs> Udah Ternambah kill kalau kesalah udah 11 ribeng. Eh bukan udah Uh, 11 ribeng Kill teribanyak uh, Udah, mau oh, satu jam sih udahkah udah kah? masih 35 menit bang masih lama suaranya mirip Ain sendiri momo ga? suzuki satoru? yang mode yang, yang momo ga? mode temporat mode Momon. Mana sih? Eh kan tadi Datang tadi Aku <laughs> maafin ya Shani si Gak ada lagi oh, Sama jauh cok Oh iya biarnya Skip skip Udah maksudnya ini Keper 40 tuh Lupa dibeli ya Tapi gak tahu efeknya itu apaan Itu pribadinya si Oda Tau oh. <laughs> gak Kepernah baca dan juga ngerti kalau baca juga, <laughs> Nihongo lumayan susah. Ya. <coughs> Jujur aja, mimin agak paham an eh anime, kok anime sih? Agak paham bahasa Jepang dari anime. Makin sini makin sini, nonton anime terus, makin apa setiap kata-kata dengerin suara bong-bong-bong eh kok bagi M sih, salah suara bong saat hindarin si Hekeran nah, nah. Hmm. mirip saat peri, peri si Hekeran saat mau nyerang red orb-nya. Red orb. Mm, mm, mm. Di perut. Suaranya gini. Nah, itu. Hmm mm, mm. ngomong hmm. Ononogi ni kaedes Oh, oh iya iya. Tinggal bawa nya ya, Bang. Pistolnya ganti sama tambeng. Test night. Iya, yeah, mirip sama. Jubahnya gini. Hmm <laughs> hmm hmm. Mm. Eh, apaan sih? anjir. <laughs> <laughs> Desknight, anjir Jangan pakai diarobo sampai sana nanti hmm. Tusuk-tusukan oh, kalau, maut Kalo Desknight gini keren <laughs> Oke Gak ada yang berani <laughs> maju tuh Jauh kerasi selain bisa rata Udah mau anjir <laughs> Satu aja bisa ratain kingdom <laughs> Itu tahu gandum gandum tahu gandum tahu itu ya. parah aja ya si demeknya sakit bang <laughs> tapi ya tapi armurnya gak ada gak ada defensenya untuk apa asasin kan mungkin <laughs> asasin kan lembek lembek tapi masa equipment asasin equipment berat dia oh oh iya yeah. oh fuck mungkin itu skinnya bisa <laughs> jadi <ada>, bang <laughs> Skinnya kan? Oh iya sih, skin Skin ngaruh bang, tapi gak nambah apapun Cuma nambah gold per minggu iya. Itu AWP bang <laughs> Itu AWP, bukan Grasio, itu. ya Pokoknya pengen minum, kalau ada game aslinya, ya Grasio Ada sih bang, game Android gitu kan Tapi gak, gak seru ya, Kurang detailnya Aduh anjir, ini ninja keren amat Bisa dengan koda. Koda yang benci sama ninja tuh so. punya Tapi, ninja. Ya, dia itu punya ninja loh. <tuk> Tapi kan enggak Pakai sound lah, Bang. Oh iya dia. Dia dialognya enggak ada. Ah, anda ini. Hehehe, <tuk> <tuk> <tuk> belum, woi. <we>. Eci, <tuk> <tuk> <tuk> jadi ini orang terkuatmu <tuk> <tuk tangan> Apaan sih lu? Hmm. Hmm. Masih hidupnya dosik Harusnya tunduk lu itu kepada Oda. Ideoshi juga tunduk. Ideoshi <tuk> complete. pengkhianat pengkhianatnya yang asli itu bukan Akechi itu sih dia sih pengkhianat kan dia setuju sama sistemnya dia setuju. Iyasu anjir yang lebih <laughs> yang lebih goblok <gue> Iyasu anjing <laughs> gue lebih benci sama Iyasu <laughs> sumpah dia kayak lugu ya Minta ya. ampun ujung-ujungnya malah mengkhianat anjir <laughs> parah kayak lugu ya mending hideoushi lah gua mah kalau mihak ya mihak hideoushi lah daripada toyotomo eh, daripada yasu yasu itu pengkhianat anjir mending hideoushi bang lu nyokin nung apa bang? <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> dasar lu penyakitan hehehehe <tik> <tik> hideoushi bang masih bisa dipercaya ya Iya, masih... bisa nyatuin Jepang gitu kan? cuma udah ya, percaya sistem Oda doang. Ketikaau gak ada Oda ya Hideoji juga gak ada. Ya gimana gitu, ya bang. bang asalnya dari <laughs> orang suruhan Hideoji bisa jadi ya besar kayak gitu. Gara-gara Oda bisa jadi shogun keren. Bisa jadi shogun gara-gara Oda bang. Ini orang juga saja, iblis memang. Benar, anjir, juga lah iblis mau ketahui, dia, dia dipanggil mau. Wah, apa nih? Udah, teman. Wah, meriam segede gaban. Jadi, posisinya gitu ya? Posisi meriam pikiran mimin rusak gitu. Ada ini mikir mana saja, anjir. <tuk> oh iya, -iya aja baru nyadar <dulu. parno> loh oh meriamnya oh. oh, <parno> kok gitu anjir oh aji jalurnya kok gitu bang parah aji teteh yang sangat membanggakan umur dewasanya ada anjir nih Jim unsur-unsur dewasa yang memang si Jepang banyak pun tembak benteng Osaka Tuh, dua, bre, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, Beraninya kau melawan Gonobo Naga? Boce banyak ngomong deh Aku <laughs> <anh. laughs> eh Iya kan? Iya kan? Emang kan? <laughs> Tapi jangan gitu juga <laughs> Jangan kayak prior, prior game itu ya? Ya entah bang lah <laughs> Saya bicara fakta <laughs> Faktanya begitu bang Wesh wesh Uma jika sendiri sendiri, di kepala anjir <laughs> <Daka saruna, laughs> Jangan <laughs> ngomong Kau tidak akan mengerti Ini Dash Knight lawan siapa ini? Yang, yang gede ada <laughs> yang gede gede gitu gagaran eh garakan. gagaran gagaran kan. gagaran cewek jadi mas ada di cewek yang penting lah, badannya besar banget <laughs> <laughs> berarmor pula gagaran tuh kan si os juga kan lah. maksudnya sama si gagaran <laughs> <man>. <laughs> nah, itu orang kampret aja aku suka sama yang berotot-berotot gitu Oh iya, kalau nggak salah temen mimin juga sama aja suka sama yang berotot. Siapa bang? <laughs> Ad Admin senpai itu suka. <laughs> wow. Karakter-karakter buatannya berotot semua ya, Yang cewek-ceweknya. Untungnya loli bang. <laughs> yeah. Loli nya cowok. Aja Jelas. <laughs> ah, sota. Sota Sota Sota aku S S suka Wah, kau terlalu cepat 100 tahun untuk menguasai Jepang, kau yang terlalu cepat, <tuk> anjir, sombong amat lu Tapi Toyotomi anu ya, mm -hmm. yang berhasil menyatuin Jepang dan mau ya, ngejajah mm -hmm. Cina dan Korea itu kayak Toyotomi. toyotomi. di awal-awalnya. Makanya Korea itu kan gak suka sama Jepang ya gara-gara ini. Korea sama Cina kan? gara-gara Bermusuhan kayak gara-gara Toyota kan? nah, Kalau ya. gak salah sama Gajama ge itu juga kan sama gitu. Kayak Toyota oh iya Gajama ada. Iya pahlawan kita. Omor satu Indonesia sama ya. <tuh> kalau gak salah dia gak akan nikah kalau gak nyetuin Nusantara kan? bukan nikah. Tapi nggak akan batalin puasa. Oh, puasa ya? <laughs> sumpah palapa kan? Oh iya, iya. Sumpah apa, ya sumpah palapa ya. ada peta item loh. Uh -huh. Wah, yang tadi cuma hoki-hoki ya. Mungkin seperti sini aja ya. Gabut, <laughs> gabutnya sampai di sini. aja nanti aja lah. Ini DNA-nya baca-baca DNA. Ya, gak ada yang komen anjir. Kirain ini bakal ramai. Q&A. <laughs> Nanti juga kita bakal main ini nih, dua karakter ini nih Yang ter mulai, nah, lumayan terkenal di Indonesia Ya, tiga, tiga sama ah, sejajar gitu lah Sejajar <laughs> ini Empat, doang, di Indonesia yang kenal Pasti kenal itu semua, pasti Paling yang kenalnya cuma ini doang orang ini nih Orang <laughs> <Paling> yang tersulit dikalahkan, <laughs> pasti itu Ya, udah jumpa lagi di video selanjutnya Oh, ciao.